Hai hai hai. Halo guys, jumpa lagi ya seperti biasa kita bermain lagi di sini di gaming ada, ada di Pragmatic Play yaitu di Sweet Bonanza yang ori dan di sini aku bermodalkan ya cukup cukup lah guys ya, yaitu 100.000 pakai dana kenakalan dan seperti biasa di sini langsung aja tanpa basa-basi kita kasih di turbo spin 50 bettingan rp rupiah Kita ngecek ombak atau ngecek Putarannya itu di b 30 eh B330, 3000 B3 plus di 50 quick spin ya, 50 quick spin ya. Oke, okay, 3 skater, 3 skater mulu, dikeluarin, nggak mau 4 oli popnya, pa, nih. Oke, okay, saldo mulai ngerasa nih, coy ya. Belum apa-apa, coba bermain di awal-awal. Saldo udah kurang setengah ya, mantap. Moga aja lah, sampai rungkat di sini ya. Oke, okay, pisang anggur manggis, boleh banget, 20.000 di atas anjing, enggak ada perkalian sayang banget waduh 26.000 dong hmm, hmm, tambah lagi 28 tambah lagi 30 satu lagi Allah nggak mau free nya satu lagi coy udahlah pecah gede ya saya nongos scatter 3 juang ya kan <laughs> Oke okay, dan seperti biasa di sini yang baru bergabung thank you banget atas ya waktu luangnya kalian mau singgah ke sini jangan lupa dibantu like comment sama sharenya Bang ya nah yang belum di subscribe channel ini subscribe dulu dong nyalakan juga notification lonceng uh, loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari pola-pola tergacor dimain di sweetbon Bonanza tiap harinya ya <coughs> 3 skater 3 skater mulu Di sini saldo 45.000 sisanya coy 45.000 aduh masuk dong ya lah masa 22 mulu skaternya Oke, okay, sampai sang pisang, jadi biru, pisang-pisang lagi. <laughs> Oke, okay, satu skater, satu skater gitu doang. Tiga, empat, satu, satu lagi pecah masuk Pak Eko. loh Li, Pop, satu lagi. Nah, itu dia ya. Hampir kelar dari 50 puluh. Aku Xpin baru dapet deh ya. Oke okay lah. Di sini kita lihat setelah penantian panjang kita mencari skater apakah hasilnya sesuai tapi lumayan sih cok udah 12 5 tambah 2 17 17 tambah 3 20 cok 22 malah nah langsung dikasih 155.000 auto popit nih guys ya Oke 8 spin lagi di disini manggisnya pecah kali 12 connect lagi di sini 23.000 ya lumayan tambah nama saldo ya Oke Kenny biru kurang satu semongki kali tiga kali empat connect bagus banget kali enam juga ada nggak ketinggalan lumayan lah ya nama nambahin profit kita di sini ya nama nambahin profit kita di sini oke okay, empat putaran lagi di sini apakah mau mau dong pisang anggur candy biru nah cakep manggis nah kurang satu nice banget terus semongki apel ala apel kurang satu Cuk. tapi lumayan simpel kalinya tembus ke 20 lebih jadi 24 dan di sini kita dapat Sen juga akhirnya okay, guys ya 198.000 di akumulasikan jadi 425.000 selama nih kita dapat ya sejauh ini kita masih ngumpulin profit 400000 ribuan ya Nah ini boleh Aduh kasi puluh ya 18.000 oke okay, lumayan 443.000 dua spin terakhir candy birunya pecah lagi kali empat lumayan candy biru di keren masih Nah, di sini bakal last pin kita lihat nih. Anggur, semongko pisang, candy biru plus lagi perkalian, mantap. Kali 3 plus cuan ya. Sayang banget tuh kalinya ngimpil satu sih situ. <laughs> Lima putaran yang dikasih ini apakah kita kasih dikasihnya mantap-mantap apa yang semonjong doang? Oke, okay, candy birunya, cok, mantap. Sip, 3 kali pecah. Apelnya kurang satu dong. Tapi lumayan 9000 kali kan. Itu jadi du uh, dapat ya tujuh puluh rupiah di sini mantap banget thank you thank you 500 juga coy 500.000 juga coy okay, oke semungki disangkun eh uh, manggisnya kurang atuh cok elah please lah alah kelar guys ya dikasih cuman lima ratus lima tapi lumayan lah aman, ya ya lima coy Main sih, biarin sih. Dari modal kita cuma ya kan? Gembelkan sampai 500, dan minimal ketawa ini bakal kita WD nih. Oke, di sini kita coba bermain di. Pitingan 200, kita tarik 70 turbo spin, nih, eh, 70 quick spin ya. 70 quick spin. Ya, 70 quick spin. Oke, sekitar 2, sekitar 2, sekitar 20, ya guys ya. 56 putaran lagi, 5 pulang lagi. Oke, okay, masih belum nongol perkaliannya. Connect lagi. Oke, okay, mantap. Pecahan di luar weekend healer. Cocok. <tuh> mantap nih dah. Dah cuan, cok, Bauannya pengen tidur aja, guys ya. <tuh> menang kabur, maksudnya pengen tidur tapi menang kabur ya, guys ya. Oke, okay, di sini kayaknya tinggal beberapa putaran lagi ya. Tinggal 45 atau 50 putaran lagi. Di sini aku bakalan ngasih lagi ya, Guys, ya. Eh, sesuatu yang penting di sini, bahwasanya di sini eh, Selalu ngingetin kan ya, ini cuma sekedar hiburan semata Jangan dijadiin mata pencarian atau terlalu obsesi banget, terus sampai over-over banget. Dan satu, yang pengen deposit cukup pakai dana kenakalan. Jangan sampai pakai dana keperluan nantu pribadi ya, Guys, ya. Nanti rungkat nangis. <laughs> oke okay. di sini kalem sisa 36 putaran lagi masih juga belum bisa ya guys ya gak mau ditambahin nggak masalah sih yang penting kita udah WD nih ya 570 kita lock lumayan guys ya modal 100 ribu nya segitu udah bisa lah stokin jajan beberapa hari ya guys ya oke okay, seperti biasa di sini, makasih banyak sekali lagi ya untuk kalian semua bosku yang udah selalu mampir selalu hadir selalu ngebantu support dengan cara like komen share yang bagus banget thank you banget semoga kita dipertemukan lagi di next hari dengan keadaan selalu fiat ya guys ya amin oke okay, di sini tinggal beberapa putaran lagi kayaknya 20 masih lama sih ya 20 ini kita kelarin dulu lah ya mana tahu di akhir-akhir dikasih kali 100 dapatnya sekitar dulu lebih ya <laughs> Aduh, 50an lagi, 40an, 50 lagi, 30an. Oke lah. Oke, okay, oke, okay. oke. Ya udah guys ya, di sini bakal aku pamit dulu. Thank you banget, semoga kalian profit juga ya menggunakan trik pola dari saya ya, guys ya. Tapi kembali ke awal guys ya, hoki itu masing-masing, oke. Okay? Ya udahlah guys ya, see you next time. Salam sensasional dan bye-bye. Thank you guys ya.